di jalannya masihkah kita terbata membacanya Bacalah agar kita makin mengerti bacalah agar kita memahami bacalah agar selamat dunia akhirat inilah jalan makin dekat